dulu turun dan di subscribe channel ini oh, di so, pengertian untuk giveaway Woyah, oh, di like Syukur-syukur kok share Ayo cintaku, jelali ya Tante nih, 1, 2, 3 Salam, Salam TV Indonesia, Indonesia. 200, 200, pengenin dia, ini saya rumah saya rata kayak nih, pokoknya saya rumah tengah rata kayak nih, rata Tapi yuk setengah, ya coklat goreng lagi, jis aku air. Anggubun diwaj, takiram nih. Hmm? Besok ya aneh, ya, udah, nah, udah tahu, saya ke setengah, setengah setengah apa gak apa? gak nyapain apa? kayaknya mas ya, eh? aku apa, mo, begal apa, aku, mau aku Kaca -kaca mu bar begal ya? begal ya, ya, kapan bola mas, Ma, mas, mas. modal lagi? eh? Mo, mas, di, ono, mana ya Siromas eh, lagi mas. Wah, hmm? oh, saya ketik. Gobet bisa ya? Aku berguru di terus, terus ini dinyang seuruh mati saya rata ini bro di bakar ini ya? banget dibakar oh gurih malah gurih malah gurih lah itu bapak tapi yo kira-kiranya saat ini dibakar sampai habis yang enggak masak-masak tapi berarti. lagi di setengah apa? di setengah keleng-keleng ini oh mending pertumbuhan darah ya apa yang ini? gak usah, gak usah, gak usah gak usah lah tapi gak ada loh mau ngomongin dong ya apa ya? gimana sih ya? tak tinggal sih ya? iya iya tinggalan.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 Ana, ya tapi rasanya enak po ora? Oh, ning nggonmu ora ngerti ta rasanya Hmm, sehat. Piye lagi ga? orang ngtahu tau yang ini nyam jombé. Lah, tok kerin. Oh, sehat we. Ora, Mas. Apik mangga. Lha kok ngono malah dadi wernono. Mbak anu tekan ana nguyu kayae. Oh. Lho, sampeyan toko ayo no ya. Ya ya ya mati kucingan ngopo ya lo bayarin cok berongkwe gitu, cuma besok atau... <tip> cak <traffic> ok. Mas. Es Alah kok ya semene lho. kayak Nah ben ya Ya, Kopi lanang apa kopi lanang lo kayak Iki lo. Karena <tuk> ya, sing manis kayak sampai. <tuk> <tuk> Hei, eh, awet nama aku nek ini? masuk, masuk. Oh, oh. oh, no. oh. sama siapa Mbak? Sumi. Eh, jenenge kayak gini, gini kondisi, nah, yo, lagi kesenangan gak tau deh, nggak kan, ngomong-ngomong lah, bagi hmm? tiba apa aja ngomong di silangan loh percaya sama, kalau Bertha lah ya hmm? I mean, okay. percaya jadi <przestyres> ayo mbak, ayo betas aku ini cara aku aku ya gelam <bogelies2> oh gelam Uh, iya toh anjur dia kok akal, mbak apa ya, ketutupan utama mas uang mender, mulai-mulai njal jatah siapa ngerti ngono oh, buka lah iya. apa mau buka lapak?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 Anak bagian mas, untuk okay. diokah malahan ini man kan aku pesehatan pak mas oh iya meter ya ini nampiannya mbak tapi... warung kan kapan? iyalah kayak iki, berpegatan aku di warung. No, tapi iya ga ada so yang aku loh mas Oh, iya dua anak mbak saman? kan dua no dua? dua, Cici. wah si kuat tau lah ngepeni siji ya ga tau eh. benda ini mas, <laughs> ga <laughs> nah, ngoper ga ngoper nih ga ngoper ini tau? malah ngono, ajak pisane. semangat toh. Wah, ini niki lo gak seneng kuy. Sijak pisane mana semangat, saingan malah. Oh rara, itu kopi bareng tuh ya. Dapat semangat beri beri. Pokoknya sehat ya. Saingan sehat. Iya. kira Kirapapa pas jalang anakku tuh. Iya loh. Yang niki anakku belum kuy. Iya kalau baik toh, lawan kuy sulit. Oh, lo mantan bojomu cuma ngono ya cek, kanu kayak duet anakmu nge-duet apa tuh mas? jamannya rabi aku nih gak tau nge-duet memang mendam, mendam, toh mulai-mulai jatah, sapa sih betah nemen mas ya aku tak anakmu, tidak semua ngomong anak ngomong gue, tapi yo lah aku bingung sih, aku, oh, oh, oh, aku Aku barisan paling depan lah. Cepat ngerti anaknya samaan cocok. Masuk, aku mau di anak IZ ya. Iya, mau aja dekat anak IZ. Bukan anak IZ, ya wes aku beboe lah. tapi Aku syukur lah, kok ini gini. Syukur. Soalnya, yang diingin gue, aku mau pimangan nih kau nol. Nanti betul lima ikat belondo. Cegoh, cegoh, kapes ya. Jangan kapes lah. Pintang puluh lima Gopat bayar? Yo, utang makanya bener cari ini Murah mending Iya, bener Kono, tanganku. Oh, jarno, ya. bayar Oke, <laughs> ya? Yalo, oh, eh, pinter, ya? pinter Aku mama, Piyo, rapetah, piyo, ayo, Yo, ya, syukur mak. Piye ra bekas piye, Bang Ayu babule. Yu bayar. Iya, Mas. Duh. Poné. Wong iki seng ngejak kok malah nggo dompet, lali-lali. Mosok mau kon mbayari kancane. <tuh> <tuh>. Yu ora nggo dompet eh. Lah terus piye? catatan guru wisé ya. Ya Sampai. Allah, Mas, ndek gorengan kopi, rokok <tuh>. Aku tangan to, Utangan Mas. Yo ngalah yo, yo. Piro ta kabeh, Mbak? Rp10.000. Loh okay, Rp10.000 kan beda, Mas. So -so. okay. perenek bak? terus. Iki apa, ya,